Hai hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi seperti biasa lagi nih guys ya bersama saya nih. Kita gaskan lagi di sini main Lucky Neko bawa modal 56.000 ya guys ya. Dan seperti biasa di sini kita bakal bongkar lagi pola info gacor bermain di PG shop dan main game di Lucky Neko ya. Pola pertama 10 putaran turbo spin bet 400 ya guys ya. 10 putaran ya, 10. Nah, diingat baik-baik ya. Nah, Sambil nunggu dapetin skater bolehlah dibantu-bantu share-share sama komen Ingat guysnya kalau nonton konten dari awal sampai akhir jangan sampai di skip-skip ya Nah 10 putaran pertama kelar Kita naikin bednya jadi 10.000 Di sini aku matikan turbo spinnya Kasih lagi 10 putaran ya 10 putaran kedua ya 2 kali putaran 10 ya 2 kali putaran 10 di sini ah kita cek ombak tadi di bet 400 sekarang di tahap kedua kita cek di bettingan seribu rupiah ini guys ya bet seribu nih ya B1k sisa lima putaran lagi masih belum dapet atau masih belum keluar yang namanya pecahan yang bagusnya perkalian juga masih belum ada yang connect ya guys ya masih polosan baik ya ini baru connect tapi nggak ada perkalian ya nah baru ada nih bagus lampion kali dua lumayan cuy ya dan seperti biasa juga ya di sini aku tetap bermain di tempat biasa aku main yaitu di GB 88cok nggak bosan-bosannya aku main di sini karena apa? Karena selalu ngasih kita profit ya. Bo teraman terpercaya dan tergacor dengan modal receh bisa juga JP. Oke okay, kelar ya. Uh, pola kedua kelar 10 putaran. Di sini b 1000 ya. Berarti 10-10 ya. Dan sini aku naikkan bedinya bet 3000. Gaskan 30 putaran auto spin ya. No Turbo. 10 10 30 ya, guys. Ya, diingat 10 10 30 auto spin di sini ya. Oke, semoga di sini kita udah kasih yang namanya skater gratisan atau profit di luar dengan kali gede ya. Yo kini ko dan juga GP88. Semoga hari ini aku masih ada yang namanya keberuntungan ya. Semoga aja ya, optimis ya, guys. Ya, optimis pasti dapat profit ya. Oke okay, dan seperti biasa ya, di GP88 masih ada event deposit dengan minimal deposit 20.000 khusus member dapat uh, bonus 20k, TO-nya kali 3. Kalau old member juga bisa ikutan guys ya, cuman depositnya beda, 50k. Bonusnya sama 20k, TO-nya juga sama. Oke, okay. nice kucing connect bagus. 79k langsung ya kali 8. Oke, okay, masih nyambung bagus nih ya. Akhirnya kita langsung dikasih di sini pecahan yang bagus, nice banget coy 91k ya. Next selalu kita ya bikin ini ya guys ya Nah itu ya teonya sama kali tiga dan seperti biasa juga di sini masih bebas IP bebas buy spin bebas be kalian mau daftar e-wallet atau rekan bank, dua-duanya juga bisa semua slot dan tanpa maksimal WD guys ya bagus nih B3000 ya guys, putarannya ya naik saldo kita 100.000 Nah kalau kalian berminat langsung aja jangan lama-lama jangan ragu-ragu ya Gaskan daftar di GB 88 ya. Linknya kita bakalan sematkan di pin chat komentar di bawah konten ini, langsung aja di klik. Nanti, dan jangan lupa ya, gabung grup WhatsApp dan menggunakan kode referral dari kita, yaitu SWSP. Lain kali, guys, ya. Oke, okay. kita lanjut lagi di dalam ini. Kita cari cuannya nih ya, eee, gamenya sisa 9 putaran dari 30 putaran auto spin. Saldo kita turun, mulai turun lagi jadi 90.000 aja nggak <tuh> apa-apa seenggaknya di pe 3000 tadi kita udah sampai up 100 kali lebih ya <tuh> mudah-mudahan di sini bisa la up lagi ya dengan perkalian-perkalian yang besar lagi dapat di luar lumayan ya guys ya king yang ada nomor 3 sayang banget sisa 3 putaran lagi ya ingat ya polanya guys ya 10 10 30 76k 73 75 ya Eh, ya, 78, 75, 72, 72000 Di sini dapat skater 3 ya. Itu kukira dapat udah dapat skater ya. lupanya masih wild. coy. Eh, dong, skater dong, please Ini putaran terakhir, apakah dikasih? Please, please, please, please, please, please. ush nggak dapet, <tuh> Tapi masih pecah ya. Kucing pula keluar di situ. Yuk, bisa yuk, skater, keluar. Alas ya, boy. Tapi masih connect, masih pecah, ada yang pecah lagi masih bisa masuk satu dua tiga empat empat kolom <tuh> satu kucing lagi guys Oke okay, masih connect lagi masih ada empat kotak lagi nih mudah-mudahan Oke okay, nice <tuh> kita dikasih scatter di sini ya akhirnya last pin terakhir ribu tiga puluh putaran kita dikasih free spin mantap di sini kita ada dapat 14.000 ya kita lihat hasilnya ya semoga isinya bagus di freeze pertama yang kita dapat nih ya. nih oke okay, di sini udah kali 8 sisa 7 putaran lagi oke okay, perkalian aja nambah belum ada connect nice on the kali berapa tuh 16 lumayan nih 28 ribuan mm -hmm. tapi tipis-tipis ya sisa 5 putaran lagi nih guys ya sisa lima putaran lagi nih Hmm, kali kalinya aja yang nambah coba masa sih masih ini doang eh dong tambahin dong sih ki. waduh kipas sama tiga lah. ah nggak dapat coba 76.000 masih ya last pin terakhir kapal, kapal connect Jack doang nambah 80k bos dikasih 80k doang ya tapi nggak apa-apa lah ya first pertama lumayan 66 di dalam dan sisanya di luar lumayan ya guys ya nambah lagi selalu kita di sini jadi 153 lima di sini otomatis aku naikkan bednya jadi lima ribu rupiah di sini aku kasih lagi putaran 10 putaran auto spin ya dari 30 tadi ya ini kembali lagi ke 10 putaran ya guys ya opsi yang keempat 10 10 30 10 ini guys ya bettingannya beda beda tapi ya Mudah-mudahan di sini kita bisa dapetin skater lagi atau pecahan di luar. Oke, lumayan Ini udah tahun 17000. berapa nih? Kali 6, oke, nice. Hmm, sayang banget ya. Di sini selalu kita ada 180k. Mudah-mudahan lah ya bisa dapetin skater lagi ya. Hai dong ah, skater fix dapet. Memang lah guys ya. Kalau udah skater, skater terus, mantap bagus bagus bagus tapi kita lihat di sini ya kerap di sini ya ah kali empat delapan putaran masih 20.000 kita dapat buset delapan total uh, motif layar yang nambah nah gitu dong kayak 12 connect onigiri oni kiri plus huruf tadi ya nice aduh geser dong kucingnya kalau bisa konek hmm -hmm. ya kucingnya Nah, itu dia. Lumayan 100.000. 100 sekian ya kita dapat di sini. Nice banget kali 14 masih connect. Masih suka connect lagi. Jack masih pecah. Nice banget kali 14 yang berkali-kali, guys ya. Oke, okay, masih nyambung. Udah dapat 200000 ribuan di sini kita. Masih dikonekin lagi. Cakep banget, Cok. Oke, okay, di sini kita udah tembus 500 ribu rupiah Berarti kita udah capek target ya. Seperti biasa, kita bakalan cabut atau WD itu setelah kita dapat profit 10 kali lipat dari modal ya di sini udah dapat Oke okay, nice. Nes pokoknya bisa foto spin ini atau free spin ini kita cabut ya guys, kita WD langsung thank you banget untuk kali bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga kalian bisa dapetin profit juga seperti ini jangan lupa ya mainnya di gb 88 lemburan aja daftar langsung guys yang juga ada event promonya ya oke okay. dan seperti biasa ya di sini cuma sekedar hiburan semata tidak untuk ditiru dan kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakalan oke okay. dua putaran lagi habis ini kita cabut alias wd ya guys ya <coughs> thank you thank you thank you thank you banget gb88 memang always the best ya dikasih terus oke okay guys kita jumpa lagi di next konten. salam sensasional dan bye bye thank you guys ya